Enggak ada budak enggak apa-apa ya. Penting kita kasih tribute untuk LeBron James hari ini. So, what's up basketball fans? Welcome back to Timeout. Bye Bungki Padilada. Selamat datang di kelas Timeout yang paling bersejarah karena LeBron James hari berhasil memecahkan scoring record in the NBA dimana dia memecahkan rekor karya Abdul Jabbar yang bertahan untuk 38 tahun, 10 bulan dan juga dua hari. gila ya, 38 tahun, gila. Ini cocok logi ya, umur 38 tahun dan memecahkan rekor yang sudah bertahan 38 tahun. <laughs> so a big congratulations kepada semua fans yang LeBron James dan juga gue yakin mereka semua pada flexing karena idolanya berhasil memecahkan rekor yang menurut gue dulu mungkin gue memikir, wah ini kayak gak akan pernah pecah. <laughs> Tapi ternyata Memang LeBron James That's why he is the king That's why he is the chosen one And that is why He is one of one See so once again Big congratulations By the King James Dan juga Lakers fans And of course Semua fansnya LeBron James uh, Itu akan jadi bahasan utama kita Untuk kelas hari ini and Of course Gue juga lupa Untuk bahas killer Cam Cam Thomas man He has been giving us buckets, man This week So Dia juga harus Ataupun juga wajib sih Untuk kita bahas hari ini Tapi sebelum itu guys Jangan lupa dong guys, untuk support 3 point contest gue dengan pemain West Bennett Solo, yaitu Prince Williams, dimana itu seru banget ngobrol-ngobrolnya, kita ngobrolin, wasit juga guys <laughs> jadi jangan nah, lupa ketinggalan jangan lupa to kasih like dan juga komen di sana. and of course, once again, thanks so much guys for always supporting Time Out, kemarin 17.000 views guys, semoga hari ini 20.000 nih kita Lebron mecahin rekor ya amin, so once again man really appreciate the love, appreciate the support man, so once again salute untuk semua Timeout gang out there so kalau gitu, kan kita masuk aja ke comment of The day udah lama kita gak ada comment of the day, tapi yang gue nemuin lumayan lucu dari uh, namanya Azril. Azril siapa? Gue gak tulis lagi namanya, tapi namanya Azril Nan. Sorry, Nah Azril Nan namanya di mana bilang Lebron? Maybe it's me, me? No Lebron, it's because of Kuroki Jings. <laughs> Actually, maybe sih Kyrie nggak jadi ke Lakers karena kena jinx time. Harga gue 90% puluh waktu itu. Ya. So that's a good comment. Though. I really like that comment. So once again, shout out to Azuland. Thank you so much for the comment. Go get it, guys. Karena kita mulai Dari Kyrie Irving dulu nih Beritanya dimana Dia udah mulai latihan Dengan Dallas Mavericks hari ini Di LA Katanya Datangnya paling pertama guys Wah, Kalau awal-awal Masih semangat kyrie guys Kyrie-nya <tuk> masih Masih otaknya masih lurus deh Pikirannya masih lurus Masih Wah oke okay, gue harus datang Paling pertama Dan Dia tadi datang paling pertama Dan of course Dia akan melakukan debutnya besok ini Melawan Los Angeles Lakers Eh sorry kok Lakers Los Angeles Clippers gue Tapi sayangnya besok ini Gue akan terbang ke Surabaya Nah malem itu Gue ada acar makam malam Tapi kalau gue masih keburu Gue usahain Bikin time out Kita review tentang permainannya Kairi Tapi kalau gue gak keburu guys Ditunggu aja hari Jumat Berarti Jumat nanti kita akan review sekalian Trade deadline di NBA Kira-kira siapa lagi yang akan di trade ya Nanti ini ya Katanya Christian Wood aja mungkin di trade tuh Mau dituker sama DeAndre Ayton Wuh, that's, that's gonna be huge though Untuk uh, Dallas Mavericks Kalau mereka bisa pull that off So Sekarang nah kita balik lagi ke Mas Kairi Mas Kairi Katanya happy banget dia gabung dengan Dallas uh, Mavericks, karena dia merasa dia itu uh, diwanted lah, diminati ataupun juga dimauin sama Dallas Mavericks. Uh, tadi gue liat juga dia udah ngobrol-ngobrol sama Jason Kidd, uh, dia juga udah bisa kasih alley kepada JaVale McGee, uh, tapi gue belum terbiasa sih ngelihat. Si Cardi B. Irving ini dengan warnanya Dallas Mavericks Masih aneh banget Tapi yang gue paling seneng dari Jason Kidd adalah Dia dari pertama udah tekenin Udah tekenin This is Lucas team bro <laughs> Ini timnya Lucas Doncic Don't mess that up bro nah, Itu dia gue seneng Akhir kali juga gak coba-coba Gak coba-coba mau aksi-aksi dia -aksi, jadi nomor satu di Mavericks Tapi Tapi ya kok gue pikir-pikir deh -pikir ya. Kok gue pikir-pikir, nanti relationship ini bisa bekerja sih, karena kau gue lihat ya statistiknya itu kayak kayaknya Luca dan itu poinnya lebih banyak di first half, sedangkan Kyrie itu Mister fourth quarter, right? Jadi poinnya dia lebih banyak di second half. So Luca nge yang banyak aja awal, atau babak kedua gantian Kyrie yang bekerja. So maybe that's the strategy untuk Dallas Mavericks nanti kita tunggu aja ya bagaimana saat Luka sama Kyrie udah main bareng karena kayaknya besok itu Luka belum main kayaknya Luka besok masih cedera jadi we will see dong. I think I think it might work guys. It might work kalau strateginya seperti itu ya. So, sekarang kita pindah ke Cam Thomas. Cam Thomas is cooking guys. Ain't shit funny. <laughs> um, dia hari ini nyetak 43 poin untuk Brooklyn Nets Dan menjadi pemain termuda. Dia NBA yang bisa mencetak 40 plus poin. In 3 straight games man. That is insane. Gue tadi mau rekomendasi kayak lu ambil Cam Thomas lah di NBA Fantasy he's giving us buckets every game tapi gue pikir tadi kok ada Din Widi gimana nih <laughs> kok ada Dean Widi takutnya no. angkanya akan turun banyak sih tapi wuh, tapi pasti hari ini Brooklyn Nets sayang kalah dari Phoenix Suns 116-112 DeAndre Ayton had a monster game 35 points 15 rebounds Devin Booker make his return setelah cedera waktu lagi Christmas game uh, dia hari ini mencetak 19 points untuk Phoenix Suns Ayton lagi dominan banget sih he's playing Playing really well, playing aggressive. Ini back to back game dimana dia 30 poin dan juga 15 poin at least. Uh, tinggal nunggu aja sih, Aiden bisa konsisten atau enggak untuk bisa bermain seagresif ini sih. Karena kalau dia bisa seagresif ini, Ateh, this is really good for the Suns. Walaupun, uh, walaupun walaupun tadi Sans yang menang tapi semua fans NBA of course bahasnya Cam Thomas Cam Thomas breaking records before LeBron James breaking current record pada ngomongnya begitu semua tadi tapi sejak Kyrie reka, uh, requested a trade he has been on scoring there si uh, Cam Thomas ini he's a bucket uh, cuma memang kayaknya jarang ya dapat kesempatan dulu masih ada Kyrie jadi makanya gue bilang ini kok pas ada Din Widhi, semoga aja Jock Vaughn ini nggak tiba-tiba langsung ngebench si uh, Cam Thomas gue harap kan dia masih bisa main At least 25 Sampai 30 poin Karena this kid is so talented man So talented And this is why Mungkin Katie nanti Pengen duet sama dia Mungkin Katie pengen steady Brokelingnya segara-gara Cam Thomas nantinya sih Tapi Ya lah Dapat mainin Ben Simmons Ben Simmons pacar baru ya Kayak cantik lagi tuh pacar baru Tapi mainnya di lapangan Tetap sayur Sayur banget Karena Hari ini 27 menit Cuma 2 poin Walaupun dia 6 asist Menurut gue um, It's still hard though To watch uh, Ben Simmons Karena Lo masa gak agresif sih gitu, harus nyetak poin banyak juga lah. Uh, lo dibayar 142 ribu per game. 142 ribu dolar per game. And lo gak bisa lah, kasih cuma segitu doang. iya uh, yeah. fun fact. Ken Thomas itu, in his last two games, itu nembak free throw-nya lebih banyak daripada Ben Simmons nembak free throw selama dia menjadi Brooklyn Nets. Uh, mau gak salah juga, hampir apa? Gue lupa tadi ada satu stat lagi yang gue gak catat, tapi pokoknya... Parah lah. pokoknya Cam Thomas itu udah bisa ngalahin banyak statsnya Ben Simmons dalam cuma kayak tiga hari, apapun, tiga game terakhir ini aja. Tapi, um, ya yeah man, Nets fans should uh, fans should feel really good about the loss karena mereka bisa kompetitif lawan tim kuat di Western Conference walaupun gak ada KD, gak ada Dorian Finis smith dan juga gak ada Spencer Dinwiddie. Jadi semoga, next game semoga camp Thomas tetap bisa main banyak dan juga bisa nyetak at least 25 plus poin nantinya untuk Brooklyn Nets. Oh my god, man, how I wish I got a bottle of wine at home, but I don't. Then besok juga pesawatnya pagi, so I cannot drink wine right now. But ya kita minum air putih dingin aja lah. Ya. Untuk toast for LeBron James. Le LeBron tadi pas terima apa, apa rekor itu langsung bilangnya, fuck man, thank you guys. <laughs> He really cursed. He was cursing on national TV. <laughs> Say that, man. Gila banget sih. Uh, LeBron is the new scoring king in the NBA. Setelah hari berhasil mematakan rekornya Karim Abdul Jabbar. Kita beruntung banget sih bisa jadi witness. Bisa jadi witness tentang hal ini nih, menurut gue privilege ya, untuk kita semua. Uh, karena belum tentu ada yang bisa mencari scoring record lagi sih dalam kayak 30 atau 40 tahun ke depan ini. Um, orang yang bayar tiket sampai 100 ribu dolar, I think, I guess it's worth it, I guess. Menjadi bagian dari sejarah hari ini. Sampai ada ini loh, kok acong loh, ko Roni Gunawan hari ini ada di Crypto.com Arena Gue baru yang ngeliat story-nya dia, ataupun juga Instagram post-nya dia Wow, he was part of this history Crazy sih, lo kayak bisa kapan-kapan cerita kayak bilang wow, Wah gila men gue in attendance uh, saat Lebron lagi mencari record Gue pernah sih, koroni itu tadi kok gue liat, dia duduknya lumayan bau Ya gak bau banget, tapi menurut gue masih di level 1 Jadi gue penasaran tiketnya dia berapa sih tadi ini Tapi, um, Lebron Of course, tadi berhasil memecahkan rekornya di kuarter ketiga setelah melakukan fade away, his trademark fade away. Gila kita udah ngeliat fade away itu dari zaman kapan? di tahun 2004, 2003, 2005. Uh, yeah man, di depannya Kenrich Williams dan Kenrich ini satu orang yang beruntung nih karena fun fact, waktu Dirk Nowitzki itu naik ke scoring list number six, itu dia juga yang jaga dan hari ini. Dia yang jaga LeBron James, so dia akan punya pajangan di rumah dua. Mungkin fotonya itu ya lagi jaga Dirk sama lagi, lagi jaga LeBron James. Eh, uh, sayangnya, sayangnya tadi gak di Skyhook ya? Eh? Pas dia ngecekin rekor Gue tadi mikir, "Wah, kayak bakal di Skyhook nih." Ada kan, ada krim Abdul Jabbar in the building. So, Dia juga mikir, "Ah, segitu kayak gak di Skyhook gitu." the rekor, tapi gue mean, bisa oke. Okay. Eh, uh, dia memecahkan rekor juga dengan trademarknya dia. With the fade away, um, tadi krim Abdul Jabbar juga kasih respect, kasih penghormatan juga untuk Lebron juga dikasih bola basketnya um... Ya, yeah, man. I like to see that, though. Two legends yang kayaknya gue gak tahu ya. Seinget gue tuh, Karim and LeBron tuh kayak ada beef ya sebelum ini. Karim doesn't like something about LeBron. Gue lupa apa hal itu. Tapi untungnya hari ini semuanya berdamai. Dan juga bilang, I love you kayaknya juga tadi. Selain kayak AD kayaknya juga dia bilang, I love you. Kayaknya kayak ke Karim Abdul Jabbar gue gak salah. Tapi, gue um, yeah, man, it was just nice. Uh, ada Adam Silver juga. Ada Jay-Z juga tadi hari ini. Uh, tapi akhirnya timingnya agak off ya. Menurut gue tadi abisin aja udah tinggal sisa 10 detik, abisin dulu kuarter ketiganya, itu baru seremoninya karena tadi menurut gue Lakers lagi kayak momentum mau comeback gitu sih dari nyal sisa 5 poin tadi nggak sih ingat gue tapi ya tapi kata NBA sih mereka mau lihat reaksinya Lebron gimana tapi I Lebron pengen semua keluarganya masuk jadi ada manggil-manggil semuanya untuk masuk jadi I guess itu kenapa harus di berhentikan game pak dia bilang tadi itu Twitter yang bilang itu delay delay uh, delay game violation tuh dari untuk Lakers aja bang, masih ada, aja ya bercanda-bercanda gitu tapi uh, it was such a cool moment, though, untuk bisa lihat kayak Bryce, uh, Brownie di pinggir lapangan videoin papanya gitu, uh, man, just a cool moment between father and son, mereka bisa jadi witness juga. Um, keren malah sih karena kita tahu Brownie is up next I guess uh, mereka tadi udah bercanda gitu pas di locker room bilang kayak Oke okay, Brownie nanti nomor dua scoring record and then Bryce mungkin nomor tiga Elvis uh, epic sih komposisi itu terjadi sih buat gue tapi uh, ya yeah, man. menurut gue after this LeBron ah uh, tinggal menunggu aja sih dia bisa main sama bareng sama Brownie sama Bryce atau enggak oh kita bisa main sama duo-dua itu bareng dia sekarang be really special Dan itu juga mungkin akan bersejarah banget sih di NBA uh, Jujur aja menurut gue I think the GOAT conversation sekarang Udah harus involve LeBron uh, For me Gue, I'm a big Kobe fan I'm a big Kobe fan Gue cinta banget sama Kobe Gue selalu bilang Kobe is my GOAT Tapi setelah LeBron Hari ini bisa menyakakan record scoring di NBA I think we are Without a doubt that He is the GOAT man Karena other than his longevity, kayak dia bisa main 20 tahun even, i think dia probably gonna play 25 seasons nanti di NBA man, siapa yang bisa mencayain rekor lagi nanti untuk scoring menurut gue i think, he deserve more respect dan menurut gue, kalau lu mau sebenci-bencinya sama Lebron please, just don't disrespect this greatness man this is greatness we are all witnesses bener kata nike sih um yeah man and don't take lebron for granted you know? lebron he only had um, a few more years you know play in the nba so jujur gue ini adalah pemain yang paling hype dari high school i think four time champions uh olympic gold medalist uh world cup champion and now number one scoring leader in the nba What can you say man, he is the GOAT. Lo kalau lihat videonya ESPN keren banget sih. Videonya ESPN tuh bener kayak, dia lagi ngelewatin, ini kan kayak kartun gitu ya. Terus dia kayak lagi ngelewatin kayak, you know, all the scoring leaders in the NBA, dan dia di ujung dia nomor 1. Oh my God, that is. Wuh, gue merinding sih pas lihat itu sih. Gave me a lot of chills. Tapi yang pasti, setelah ini kita tahu LeBron sekarang poinnya adalah 38.390, 38 juga ini banyak angka 38-nya cocok loh guys untuk Lebron LeBron still in his prime, he is still in his prime. Uh, tadi Jokic bilang, man, he has been in his prime for 20 seasons. <laughs> I believe what Jokic say, bro. You know? uh, man, artinya setelah ini legasinya dia akan berlanjut dan dia akan mematakan lebih banyak rekor lagi. I think Forty thousand points is the next thing, man. I think he will get there, bro. Easy, forty thousand points it's easy for him, man. I think he will get there. Um, I think untuk orang bisa memecahkan rekornya LeBron in the future. I think mereka harus main NBA mungkin tiga puluh season kali <laughs> karena LeBron kan dari umur delapan belas, ya. LeBron dari umur delapan belas sampai sekarang, jadi he has twenty season. Uh, Ya yeah, I think it will be hard though, Setelah ngomong kalau LeBron ini goat, gue yakin gue akan diserang. Karena mah fansnya Michael Jordan sih. Jordan, he's another goat also. Tapi berbuat LeBron is now is like the ultimate goat sih. So I'm so sorry fansnya Jordan, tapi I love Michael Jordan too. <laughs> But uh, tadi kau lihat dari shootingnya, gue tadi nemuin foto keren banget sih, di mana shootingnya Michael Jordan waktu sama Byron Russell di final itu. No, it was 96, I think. It long, Utah Jazz. Atau 97, maybe I forgot. Itu nggak ada yang megang HP sama sekali. Itu nggak ada yang megang HP sama sekali. Tapi, tadi pas Lebron mau mecahkan record score itu semuanya pegang HP, guys. Kecuali... Ownernya... Kau tahu, ownernya Nike, ya. Dia santai, ya. He was just vibing. On the court side, he was just taking in the moment. Tulastik banget sih, Orang yang orangnya Nike itu sih. So, ya, yeah, tapi saya mah hari ini Lakers kalah 133-130 dari OKC Thunder. LeBron tadi akhirnya selesai dengan 38 poin setelah mencapai rekor kayaknya ada cedera. So he did not go full speed menurut gue di fourth quarter. Uh, yang sedikit aneh tadi kayaknya Eddie ngambek kayaknya. Eddie ngambek karena gak ada di lapangan pas LeBron lagi memecahkan rekor. Tadi katanya Eddie tuh request untuk ada di lapangan pas LeBron mau mencapai rekor. Tapi tadi dia enggak dia ada di bench jadi dia nggak terlalu banyak. Uh, reaksi juga uh, Play juga Dia hari ini main juga lumayan pasif Dia cuma 13 poin hari ini uh, 9 shots uh, 8 rebounds um, Ya yeah, man Eddie need to pick it up though <todoh> Tadi bilang Oh iya yeah, selain Lebron yang mencayain rekor Eddie juga mencayain rekor hari ini yaitu itu main 4 kali betul-betul <todoh> Bangke Orang Amerika tuh netizen juga bangke-bangke sih Jujur aja sih Tapi um, Ya yeah, man Lakers fans juga Kayaknya masih menunggu juga Kapan Westbrook akan di trade <todoh> Tadi Westbrook juga Aduh woh. Passing ke Lebron aja. tengok gak bisa didang tuh tadi ya. Passing ke Lebron. Sayang banget. Passing yang ngaco. Tapi dan dia juga mainnya agak maruk sih hari ini. Gue sih. Was West bro. Um, but from the Thunder. SGA. Shai Giljus lain 30 points, 8 assist. 2 steals. Semoga kita bisa interview dia next week. Di NBA All Star. Uh, Jalen Williams though. The rookie. Uh, 25 point. 7 rebounds. And 6 steals. Uh, Thunder. Did not get love love. <laughs> uh, setelah game ini. Karena... SGA pun nggak di-interview, guys, setelah game. He didn't interview on live TV, di-interview LeBron James. But, gue yakin semua pemain Thunder, semua benar embrace this moment. Dan mereka very lucky, man. They got to be in this uh, part. Mereka berhasil menjadi part of this history mood gue. So, I think SGA and everybody else is so happy untuk bisa Witness ini semua, so I think the Thunder has not complained today <laughs> But once again what a day though untuk semua fans of Lebron James And it's a privilege like I say It's a privilege untuk kita jadi witness dan juga bisa ngikutin karirnya Lebron James for 20 season Gila, dari nonton dari Saint Vincent, Saint Mary gue dulu nonton Lalu juga nonton dari Cleveland, pertama kali dia main lawan Sacramento Kings, dia ngedang, Tomahawk Slap So, man, just a lot of crazy moments, sih, on the LeBron James. Tapi, ya, pasti favorite untuk Cleveland non-Detroit, sih, itu. Uh, that was like the best LeBron James, menurut gue, sih, the best LeBron James moment. So, menurut kalian, bagaimana momen LeBron James? Hari ini, kalian bisa tulis aja semua di comment section di bawah. Pokoknya, gitu, kadang-kadang kita langsung ke prediction. Besok, banyak games di NBA, ada beberapa yang menarik, tapi kayaknya gue langsung pilih aja. Cleveland, minus 12 tengah melawan Detroit Pistons. Cleveland lagi jago-jagonya sekarang ini sih, mereka lagi bantai-bantai tim terus, jadi semoga besok tren membantainya berlanjut ya, semoga besok nggak tiba-tiba Detroit terlalu jadi jago, but good luck though everybody, and sekarang kita minta ke top styles, of course gua kasih show love kepada Shai Gilgis Alexander, yang hari ini datang dengan sepatu besar sekali, unik banget ini, tapi gua pertama ini kayak sepatu Mario Bros ya, tapi ternyata sepatu ini didesain oleh sebuah brand namanya MSCHF. Uh, ini akan drop really soon, gue 350 dolar harganya. So, you can get it. You can get it for yourself. Uh, ini katanya terinspirasi dari Astro Boy. Ternyata, ya, tapi gue penasaran sih. Kira-kira seberapa berat sepatu ini? But, uh, shy, pull it off, though, looks nice on shy. Uh, man, that was just a really, really cool shoes yang menurut kayak eye-catching banget sih, karena itu gede banget, sih bro. <laughs> gede banget, tapi of course, shy is the fashion. What do you call it? Fashionista, I guess? <laughs> the NBA. So, once again, hey, nice look untuk Shai Gilgis Alexander. Play of the Day, udahlah kita kasih LeBron James lah. Who else, man? Dia mau rekor NBA hari ini. Eh, sorry. Dia mau rekor scoring NBA uh, yang sudah 38 tahun, 10 bulan, 2 hari. So, it's only right. LeBron James is our Play of the Day. Dan mungkin juga Player of the Year nantinya ya. So, mau mencangkan time out, geng. Itu dulu untuk last time out thank you so much guys for tuning in today, really appreciate everybody, maaf uploadnya agak malam, hari ini gue sibuk, masih gobar, gue keluar dari jam 7 pagi hari ini, dari jam 8, sorry, dari jam 8 pagi, gue baru pulang jam setengah 10 malam, dan ini langsung bikin time out, jam 10, 16 baru selesai ini, gue langsung akan edit cepet, dan semoga aja bisa naik sebelum jam 11, so much guys, thank you so much, really appreciate everybody, don't forget to like, don't forget to comment, don't forget to subscribe, and I will see you guys again very soon, peace out everybody.